Nah, untuk kali ini kita coba diskusikan yang versi Android ya, temen -temen. Nah, ini. nah, ini tampilannya kalau versi Android. Apa ada yang, yang belum download misalnya? Aplikasi misalnya yang belum download aplikasi seperti ini di, di Google Play Store atau di Google Play Store-nya enggak ada. Yang seperti itu sudah semua ya sudah okay. semua, semua ya Soalnya kalau saya diskusi dengan teman-teman yang lain ada yang tidak nemu aplikasinya Profits Anybody di Google Play Store-nya. Nah, kalau misalnya ada teman-teman atau suatu saat ada temennya lagi yang ngecek di Google Play Store kok enggak ada aplikasinya yang kok ya, tidak ada Profits Anywhere gitu. Berarti mau dicek versi Android-nya karena untuk bisa download Aplikasi Pintrako yang ada di Google Play Store itu versi Android nya harus versi 6 ke atas. Nah, jadi gini, tampilan seperti ini. Ketika login, teman-teman login, ada tiga, saya coba tadi. Ada tiga menu jadi sini. Jadi nomor satu ini portfolio nomor 2 market info, nomor tiga Akun. Tuh. Jadi satu layar ini setelah login ini langsung ada tiga menu, eh tiga menu utama: Portfolio, marketing Info, dan Akun. Kalau kita perhatikan di sini cukup banyak ya, gitu kan? Ini apa aja? Gitu sebenarnya. Menu-menu eh, ini berfungsi semua, itu bermanfaat bagi teman-teman, tapi tidak untuk awal-awal tidak harus tahu semuanya, gitu. Yang penting ada poin-poin menu-menu penting harus diketahui, gitu. Nah, saya coba nah, tutup, lanjutkan nah ini kalau pertama kali kita coba masuk, masuk di menu portfolio teman-teman nah berarti menu portfolio ini berisi samsung yang kita miliki kalau kita belum miliki saham berarti portofolio akan nol untuk sahamnya jika kita menekan jenis saham yang kita miliki, maka kita tampil seperti menu di samping jadi kalau nanti teman-teman itu sudah punya saham contohnya seperti ini, ada PAPI, ada X ada BGPR, ada BUPT itu nanti munculnya di menu ini jadi ketika tadi tampilan awal, login, habis itu kita klik menu portfolio kalau teman-teman sudah punya sahamnya, akan muncul saham seperti ini punya satu muncul 1, punya dua muncul 2, dua, gitu, kan? punya 10 pun nanti akan muncul 10 Nah, ketika masing-masing saham ini yang kita miliki ini diklik ditekan maka akan muncul seperti ini teman-teman akan muncul lebih detail lagi. Tapi ini contohnya kita punya dua lot teman. Terus ada average price, average price itu berarti harga beli kita teman-teman. Terus ada current price, current price itu harga pasar saat ini, Jadi ya bisa naik, bisa turun, gitu kan. kita belinya dulu misalnya 100, sekarang harganya 150, bisa jadi kan seperti gitu. kita belinya 100, sekarang harganya 90 misalnya, bisa jadi seperti itu jadi, e, karena price ini akan berubah, berubah nah. terus share value ini, nilai dari aset kita contoh ini, kita punya babi 2 lot, harganya 50, berarti ini dua kali 50, ketemu di sini, 100 ini saham value, berarti nilai dari saham berdasarkan harga beli kita terus ini saya klik dulu aja terus ini ada market value nah market value ini nilai dari saham kita berdasarkan harga marketnya berarti 2 kalikan 50 ini yang di current price uh, ya disini di muncul ini ini kebetulan harganya sama ya teman-teman antara uh, antara average price dan current price. Ya. Nah, kemudian ini saya lihat dulu ada carry loss. Carry loss ini berasal dari hasil selisih antara market value dan share value. Ini selisih antara dua ini ini sama dengan ini. Nah dari sini kita tahu kita itu untung, rugi atau sama posisi dari harga pasar saat ini kalau diberikan dengan kita beli ya nah tapi ini disebut unrealized kenapa? kalau sahamnya, harga pasarnya naik berarti kan kita untung kalau harga sahamnya turun maka kita rugi tapi itu baru terjadi baru terrealisasi kalau kita melakukan penjualan contoh saya belinya 100 sekarang harganya 300 misalnya mereka saya ada 200, tapi gak bisa saya belum bisa menikmatin itu kalau belum bisa belum saya jual, Maka di sini titulnya unrealized, Sama misalnya sekarang kalau dibalik saya belinya 300, harga pasar sekarang 100, berarti saya rugi, gitu Iya, tapi kalau saya tidak jual, maka kerugian itu masih dalam bentuk unrealized, gitu Belum teralisasi Kalau dijual beneran baru rugi beneran, jadi, jangan bingung ya, untuk unrealized ini. Nanti kalau ada waktu, ini saya coba lebih dalam untuk average price. Ya. Tapi untuk sekarang, di dimengerti di dulu, seperti ini, posisinya average, itu berarti harga beli kita, current price itu harga market, share value itu berarti nilai saham kita, nilai aset kita berdasarkan harga beli, market value itu berdasarkan harga pasar, gain loss itu market value dibandingkan share value selisihnya apakah selisihnya positif atau selisih negatif gitu. Itu dalam persentase kalau gain loss, kalau lihat dalam rupiah. Itu, teman-teman. next dulu. Nah, posisi ini, posisi ini cash position ini ada di bawahnya portfolio tadi. Nah, di sini merupakan menu yang harus kita cermati, teman-teman di sini saya mulai dari cash balance. Cash balance berarti uang yang ada di RDN kita. Kalau misalnya RDN kita sudah jadi, terus kita setor dana, atau kata misalnya 100 ribu, maka di cash balance ini akan muncul 100 ribu. Di sini, teman -teman. Jangan sampai misalnya kita setor 100 dan di sini 200 ribu. Bisa jadi, teman-teman. Bisa jadi. Bisa jadi seperti itu. Tidak menentu kemungkinan kita setor 100, di sini di cash balance tulisannya 200. Tapi, itu berarti ada kesalahan di tim finance. Jadi, approval-nya itu dilakukan dua kali. Gitu kan. Nah, kalau satu-satu ada teman-teman yang mengalami seperti itu jangan dibelikan belikan semua ya, jangan dibelanjakan semua jangan dihabiskan ya teman-teman soalnya satu saat akan dikoreksi oleh finance itu kemarin ada nasabah yang e, setornya itu 500.000 ribu gitu. kalau 500 ribu ditulisnya satu juta mas ini kok jadi satu juta gitu. oh kalau gitu kelebihan bu, gitu. dia seperti itu mohon jangan dipakai yang kelebihan itu Nanti suatu hari akan dikoreksi oleh finance. Gitu. Nah, Ternyata memang selang dua hari, dua tiga hari sudah lima lagi. Itu ya teman-teman. Itu cash balance. Terus di sini ada cash at ad broker. Nah, Kalau kita ngomongin di sini, ini cash at broker ini. Nilai utang piutang nasabah di broker, contoh masih lagi ini sebenarnya. Cashback broker itu catatan kita kemarin, atau dua hari yang lalu, itu melakukan pembelian atau penjualan. Kalau kemarin atau dua hari yang lalu kita ada beli, maka dikasih broker akan minus. Kalau kemarin atau dua hari yang lalu itu kita ada jual, maka itu akan plus. Jadi kalau teman-teman nanti ada, kalau ada yang sudah pernah beli pasti akan mengalami minus gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman yang belum beli, maka kalau misalnya tadi nanti akan ada eh, nanti ada pembelian, jangan bingung. mas, ini kok jadi minus, gitu. Apakah aku ada hutang, gitu ya. jawabannya enggak, teman Jadi, KSI Broker ini catatan kita itu beli atau jual contohnya gini, contoh ini saya pilih dulu ya teman-teman saya setor 100 ribu, jadi di cash balance ada 100 ribu kemudian saya belikan saham 30 ribu ya. maka di cash broker akan muncul minus 30 ribu Berarti, artinya apa? Berarti kita itu kemarin baru beli senilai Rp30.000. Ceritanya gini, kalau kita ngomongin, kenapa sih kok ada cashback, cashback broker? Karena settlement di bursa itu dua hari setelah kita transaksi. Saya coba pakai bad ya. Settlement di bursa ya. Jadi misalnya kita beli senen, beli, maka kita bayarnya hari rabu. Nah, kalau misalnya dibalik, senen jual, maka rabu dapat uang. Yang pertama, ya. di pertama ya. hmm. karena ada kejadian itu maka di aplikasi muncul catatan, um, ya. eh kamu hari senin ada perencanaan, <tinyan> nanti aku harus saya pikap artinya karena kan ya. ada Oke, jadi minus Eh, kalau agak waktu itu banyak yang ngomong pak. Oh ya, mungkin teman-teman yang ini oke, saya lanjutkan ya. Nah, jadi sembilan, sembilan tanpa. Jadi sampai mana tuh? Rebut dapat uang ya. Oh, jadi ini saya coba ambil lagi. Jadi misalnya semen beli berarti rabu bayar? ada dana yang ditarik dari ATM. Kalau misalnya Senin tanggal Rabu, dapat uang. Ada dana yang dari eh, ke ATM ini. tidak teman-teman karena ada jeda antara transaksi dan, dan settlement, maka ada catatan di cashed broker. Senang misalnya kita beli, berarti nanti Selasa dan Rabu akan muncul minus 30 minus 30000 Kenapa artinya? Berarti harga itu ada dana ikut dari RdM. Sebaliknya, kalau dengan jual, maka Selasa dan rabu akan muncul plus 30, artinya hari Rabu akan ada uang masuk ke nilai Rp30.000 ke Rp3.000. Baik ya teman-teman? Kalau ada yang belum jelas, mungkin Rai Sain, mungkin ya? Jadi kita bisa diselesaikan. Nah ini, jadi konsepnya saat beli, itu pesan gede ya Sebenarnya sih nggak kayak pesan Sebenarnya kalau saya analogikan Itu kayak kita beli online Senin gitu kita deal gitu kan Oke beli gitu kan Nah barangnya dikirim hari rebu Gitu Dealnya itu harus dulu Deal itu kita beli misalnya Kita beli saham Telkom misalnya, dirinya hari Senin. Nah, saham Telkomnya dikirim hari Rabu. Sebaliknya kalau misalnya, dirinya kita jual Telkom. Hari Seninnya kita deal jual Telkom. Nah, uangnya baru dikirim hari Rabu. Gitu teman-teman ya. Karena ada beda ini, maka supaya teman-teman itu aware, teman-teman itu berinformasi, maka ada cash broker Minus kalau kita beli, plus kalau kita jual. Tapi, tapi mau diingat-ingat, cash broker minus itu bukan berarti kita ada hutang, gitu. ya teman-teman. Kalau ada hutang, itu akan ada minusnya itu di cash balance. Itu minus ini. Kalau minus berarti kita hutang. Tapi kalau di cash broker minus, berarti kita ada beli. Ya. Cash broker minus tidak masalah. Karena berarti kita ber baru beli. Kalau cash balance minus. Nah, ini berbahaya berarti kita ada utang teman, -teman. Oh. Nah, ini teman-teman eh apanya? konvensional akun atau syariah? Reguler, Mas. Okay. Nah. Kalau reguler, kalau reguler, di share valuation ini akan ada nilainya tapi misalnya teman-teman di share beluizen itu nilainya nol, maka berarti fasilitas pinjaman itu tidak ada. Maksudnya gimana nih, maksudnya fasilitas pinjaman kok nggak ada. Gini teman-teman, saya carikan report mana report? nah ini gini gambarnya gini di sini aja ya ini ada reguler ini ada syariah di reguler kita setor 100 kita setor satu akan dapat tambahan pinjaman satu juga sehingga kita bisa beli sebanyak dua kalau syariah kita setor satu Tambahannya nol, sehingga kita bisa beli satu, cuman bisa beli satu. Oke, teman-teman, ya. jadi kita setor uang satu, akan ada penghasilan tambahan pinjaman satu. Berarti kita bisa beli dua, itu kalau bergulir. Nah, kalau syariah, kita setor satu, ya. Kita bisa belanjanya satu. Nah, terus ini saya hapus Nah, share valuation ini akan muncul ketika kita sudah beli saham Contoh, ini tadi kan kita misalnya setornya 100 ribu Terus kita belikan semua, karena satu-satunya bukti kita belikan semua. Maka dari di cash akan minus 100 ya lima puluh. Nah, di-share valuation ini akan muncul angka enggak satu sih, tapi misalnya tujuh puluh. Maksudnya apa ini? Maksudnya nilai apa saham yang kita beli dengan nilai seratus ribu tadi? nilai sekuritas 70.000. Di mana 70.000 ini merupakan dana pinjaman, teman-teman. Sehingga walaupun walaupun dana kita habis, tapi kita masih bisa beli senilai 70.000. Kenapa? Karena kita punya saham dengan nilai 70.000. Gitu ya, teman-teman. Nah, tapi, mohon dimengerti, tujuh puluh ribu ini karena pinjaman sehingga harus dikembalikan dalam dua hari. Contoh, kita minggu kemarin, itu minggu kemarin kita setor seratus, sudah habiskan seratus gitu jadi kita nol satunya. Tapi karena kita akunnya reguler, akan ada dana pinjaman. Nah, dana pinjaman senilai berapa nih? Cek di share valuation, aku dapat pinjaman berapa? Oh, aku dapat pinjaman tujuh ribu. Berarti aku masih bisa beli saham senilai 70.000. Uangnya dari mana? Uang dari hutangan tadi. Oh, Senin misalnya kita, hari ini Senin Oh, ini di valuation masih ada 70.000 gitu kan. Jadi aku masih bisa beli senilai 70.000. Nah, berarti senen beli. hari punya, harus bayar, teman-teman. Jangan sampai nggak bayar. Kenapa? Kalau kita nggak bayar, maka hari Jumat, itu saham kita akan dijual paksa untuk membayar, untuk menutupi hutang Rp. itu tadi. Itu ya, teman -teman. Berarti kayaknya dong. Ya, ya berarti kalau kita mau pakai uang tangan ya harus berhati-hati, teman-teman. Tapi, saya sih Uh, perlu dicek lagi, kalau teman-teman itu ketika sudah setor dana antara cash balance dan demand limit ini sama atau enggak? Misalnya, ada, mungkin ada teman-teman yang sudah setor dana, ya. Bahkan, setor dana, misalnya, coba dicek nih cash balance-nya berapa setor dana dan belum, belum beli, ya. Belum beli saham cash balance-nya berapa, demand limit-nya berapa, sama atau enggak. Sama. Kone deh. Halo? Oh, iya mungkin itu mas Fajar masih apa anak-anak itu masih bingung, jadi ada beberapa akun-akunnya yang masih belum bisa diproses gitu loh mas belum bisa masuk karena passwordnya tiba-tiba nggak -tiba bisa, terus kemudian kok tulisannya apa nggak cocok gitu loh mas. mas passwordnya di sini sekalian juga bagaimana cara itu loh mas top up apa ya istilahnya top up ya? Hmm. Kalau saya biasanya ngasih tahu mereka tuh ya top up gitu mas, jadi Uh, kalau isi saldo tuh bagaimana? Sebenarnya masih itu sih, Mas. Belum belum sampai ke transaksi, malah lebih ke prosedur awal. Hmm. Jadi bagaimana top up, terus bagaimana mengaktifkan akun. Karena beberapa memang sudah ada yang aktif mengaktifkannya itu sudah bisa mandiri. Tapi ada beberapa yang juga masih bingung begitu, Mas. Makanya biar lebih jelas kalian okay. saja sama Mas Wajar. Itu Mas Wajar. Mm -hmm. Oke. Okay. <laughs> nah. Kalau kita ngomongin kaitan dengan itu, ya. gitu kan saya silakan dulu. Saya nah. Jadi kalau itu nanti bisa dicek ya, teman-teman. Gimana limit sama cash balance sama enggak? Itu ya? Sama. Sama ya. Nah, kalau sama bisa jadi fasilitas pinjamannya ditutup. Jadi nah, modelnya kayak syariah tadi. Kita setor 1, biar tarikasinya 1. Itu ya, teman-teman. Tapi nggak masalah, malah lebih enak kita jadi nggak eh, apa istilahnya dalam tanda kutip terjebak kebanyakan beli overbuy gitu. Jadi aman. Kita setor 100.000, ya transaksinya 100.000 gitu. Jadi tidak sampai kita setor 100.000, kita transaksinya 200.000 di mana nanti 100.000-nya utang gitu. Jadi, ya teman-teman. Nah, nanti coba dicek apakah ada yang remaining balance berbeda dengan cash balance. Cash balance juga. Nah, ini total share value sama seperti yang tadi. Kalau yang tadi yang saya jelaskan di awal itu kan persaham ya, tapi berapa, berapa, itu. Nah ini di total share market value. Jadi marketnya berapa? Share value berarti modalnya berapa? Unrealized gain loss sama. Ya, ini di portfolio. Ini yang yang penting dimiliki untuk teman-teman. Nah pertanyaannya sekarang, apakah teman-teman ini sudah pada setor dana, kan, Tadi disampaikan Mbak Putri, kalau ada yang belum setor dana. Hmm. Saya mau eh, jelaskan prosedur untuk setor dana, teman-teman. Ya, Ini ada di sini. Nah, setor dana itu ada dua tahap yang perlu dilakukan, teman-teman. Yang pertama, setor manual. itu, Terus yang kedua, konfirmasi. Nah, yang pertama, yaitu setor manual, itu berarti kita menggunakan sarana ini teman-teman ATM atau M banking atau setor tunai ke rekening RDM ke kantor bank RDM ini teman-teman pakai bank apa ini RDM rata-rata Mandiri Mandi, Mandi, ah kalau gitu berarti kita bisa melalui ATM kita ATEM kita pribadi, gitu atau ATM-nya orang lain, monggo, tidak apa-apa terus, atau internet banking, misalnya teman-teman punya aplikasi internet banking atau serta tunai langsung ke tellernya atau kantornya, BCA atau Mandiri itu yang pertama kali dalam usan. oh aku punya ATM kok, pakai ATM nya oh aku punya internet banking kok, pakai internet banking oh ini BCA atau Mandiri, kebetulan dekat rumah misalnya, udah aku ke tellernya aja monggo silahkan, bisa seperti itu ngomong 100 ribu, masa 100 atau 200 ribu itu yang pertama dilakukan nah, terus eh, apa namanya eh, ke rekeningnya ke rekening mana nah, nomor rekeningnya itu yang ada di email, kalau teman-teman juga terima email RDN nah, email RDN itu ini saya belum ada contohnya enggak, enggak. nanti saya carikan contohnya email RDN, ya. tapi, bagi teman-teman yang tapi saat ini mau dicek, teman-teman, ada email RDN nggak? Nah, kalau yang sudah ada email RDN, Monggo, silahkan segera untuk setor dananya. Kalau diwakilkan, boleh nggak? Boleh aja, misalnya. Di WP itu cuma dikumpulkan ke Bapak Putri, gitu kan. Nanti Mbak Putri yang setor satu-satu, Monggo. Nanti Mbak Putri yang setor ke Pintrako, nanti Biar Pintrako yang setor satu-satu, Monggo juga. Sebaiknya mana? Tapi kalau misalnya teman-teman bisa satu-satu, Monggo. Sebaiknya satu-satu aja biar lebih cepat prosesnya. Lihat teman-teman itu nomor satu. Terus nomor dua nih lakukan konfirmasi. Nah, konfirmasinya di mana di menu cash deposit teman-teman. Di menu cash deposit. Nah cash deposit ini di mana? Cash deposit ini di bawahnya tadi itu di bawahnya portfolio tadi jadi kalau buka akun gitu, buka uh, login, cek portfolio, nanti scroll gitu, ketemu cash deposit nah yang harus diisi, diisi mana? pertama kita cek tadi transfernya pakai apa apakah ATM, atau internet banking, atau SMS banking, atau setor tunai gitu. kalau cash deposit berarti setor tunai terus dipilih bank RTE nya apa? bank BCA atau mandiri? bank BCA, BCA, kalau mandiri, mandiri ya teman-teman Terus yang transfer namanya siapa? Nah, karena kalau transfer ke FBN itu bisa dari rekening siapa saja, bisa dari rekening pribadi kita atau rekening orang lain, maka di sini siapa yang setor. Gitu. Terus nilainya. Berapa nilai rupiahnya? Terus transfer tanggalnya tanggal berapa? Terus masukin PIN, setelah itu klik OK. Nah, konfirmasi ini di hari yang sama ya, teman-teman. Misalnya nih, Senin gitu kan, saya setor dana. Eh, ternyata lupa. Tidak konfirmasi ke sini. Ingat-ingat baru rabu misalnya. Atau mungkin ingat selalu selasa misalnya besoknya. Oh, aku kemarin kok belum konfirmasi lewat menu ya? Tidak usah konfirmasi. Sekalian aja kalau sudah konfirmasi, kalau udah telat satu hari. Kenapa? Karena nanti akan uh, dibaca oleh sistem bahwa hari ini, hari selasa itu setor dana sampai saat ini itu sedang kita perbaiki ya teman-teman ketika kita itu setorannya hari senin terus konfirmasinya baru hari selasa itu kenapa kok sering ada trouble itu yang lagi diperbaiki nah saat ini berarti antisipasinya kalau kita senin beli eh senin transfer atau setor dana terus lupa enggak sekalian enggak usah gitu. aja, ngomong aja kemudian aku kemarin setor dana tapi tapi lupa konfirmasi Seperti itu Demian. nah kalau kita melakukan konfirmasi di cash deposit ini, berarti itu nanti akan nyambung ke sistemnya finance nanti ada notifikasi di finance, gitu kan. eh ini Fajar ada setor dana, 100 ribu ya. kalau kita mau konfirmasi gimana? kalau kita mau konfirmasi ya bisa jadi dananya akan masuk-masuk sendiri sih tapi seringkali itu waktu lama dan gitu. cepat kalau kita konfirmasi, kalau kita konfirmasi itu satu jam gitu kan Paling nggak satu jam sudah masuk dananya. nya. Ingat ya, dananya masuk di menu cash balance, ya. Gitu. kalau sampai satu jam di cash balance kok nggak ada tambahan masuk, lapor. Apalagi aja, bapak-bapak ini kok belum masuk, gitu kan? Nanti bapak-bapak bisa lapor ke saya. Nanti bisa saya konfirmasi ke finance. Ini teman-teman kenapa kok belum masuk, gitu kan? Itu ya, Itu, itu yang perlu diingat. Terus setempat mungkin transfernya di hari dan jam kerja. Jadi misalnya sekarang hari Senin gitu kan kita masuk itu bisa mulai jam tujuh atau jam delapan seperti itu. Biar tidak uh, banyak tumpukan di finance. Kenapa? Karena uh, finance tetap butuh approval secara manual. Jadi misalnya uh, itu pagi-pagi sudah banyak yang apa, Sudah banyak transfer, maka waktu itu itu finance datang, itu langsung ada tumpukan. Jadi setelah, uh, itu enaknya jam delapan atau mungkin jam tujuh, oke okay lah, misalnya teman-teman ada yang ditanyakan untuk cara deposit ini sebelum kita lanjut yang lain ini, saya coba chat deposit hari minggu bisa deposit hari minggu bisa jadi sebenarnya deposit itu bisa setiap saat jadi yang pertama tadi kan setor, itu kan bisa setiap saat Tapi sebaiknya di hari kerja Kenapa? Karena biar gak ada tumpukan di finance gitu. Jadi biar smooth Jadi Kita kita setor dana, habis itu kita konfirmasi Finance langsung proses Kalau hari minggu, kita setor dana Kita konfirmasi finance Baru proses hari Senin gitu. Jadi kalau secara e, Hitungan sih sama aja Nanti transaksinya baru bisa terhasil Juga hari Senin, kenapa? Karena menunggu approval dari finance yang hanya bisa dilakukan dari kerja. Ada yang lain? Tanya mas. Yuk. Kalau malam itu tetap bisa Pak tetap baru besoknya? Kalau malam misalnya, nih maghrib itu kita baru stop Sekarang transfer langsung masuk ke rekening, BDN. Misalnya nih, saya punya BRI, misalnya, rekening pribadi saya. BRI terus RDN, pakai BCA. Maghrib itu saya transfer dari BRI ke BCA. Maghrib itu bisa, bisa jadi langsung masuk ke rekening BCA. Rekening ATM BCA, tapi untuk bisa nyambung ke aplikasi, nyambung ke handphone, gitu harus nunggu approval dari finance, gitu ya teman-teman. Nah, approval dari finance itu baru bisa dilakukan di jam kerja besoknya gitu, jadi kalau kita ngomong aku hari minggu atau hari sabtu misalnya itu, atau mungkin gini ekstrimnya hari Jumat maghrib gitu Jumat maghrib baru setor dana nah itu sama semapain dan baru di-proof hari Senin teman-teman Sabtu kita setor, kita transfer gitu masuk tapi tapi untuk bisa nyambung ke aplikasi sehingga bisa untuk transaksi baru bisa hari Senin kita Senin pagi misalnya jam 7 atau jam 6 kita uh, transfer kemudian kita konfirmasi, ya sama aja begitu finance, tim finance-nya masuk masuk jam 8 gitu abu bulu bulu gitu jadi bisa jadi yang setornya maghrib, Jumat-Maghrib, setornya Sabtu, setornya Senang Pagi sama ada transakinya, baru bisa transakinya senin Pagi gitu ya yang lain? ya Nah, ini dari untuk depositan BRI Link berarti nama yang yang transfer ditulis nama ATM BRI yang transfer Sal konfirmasi. Nah, saya konfirmasi itu tadi berarti yang di sini ya, teman-teman. Kalau sal konfirmasi yang di sini ya. Berarti nama yang setor. Dan nanti ketika di-check di finance, oh ini rekeningnya Fajar. Yang transfer si Fajar. Oke, sama. Mungkin rekeningnya Fajar yang transfer di Udin misalnya. Dia tulis Udin misalnya. Oh, ya sama seperti itu. Itu ya teman -teman. yang ditulis yang nama yang kalau dikonfirmasi tapi, kalau ketika kita di ATM, mohon diperhatikan ya teman-teman, ketika, ketika di ATM ketika kita transfer, mohon pastikan yang muncul itu, nama kita jadi, misalnya nih rekening ATM BCA nomornya 123456 nomor rekeningnya, nah ketika transfer, transfer dari BRI, dari BRI transfer antar bank gitu kan terus masukin BCA tujuannya ke BCA nomor lima enam, gitu kan nah namanya harus nama kita. Jangan nah, sampai misalnya akunnya Fajar namanya Parit misalnya gitu. jangan. Kalau kita Fajar berarti nama RTN-nya juga harus Fajar. Gitu ya, teman-teman. Kenapa? Nah, Karena Oke, berarti intinya itu ya Mas, apa nama akun dan nama penyetep itu harus sama? Ini mungkin yang dimaksud anak-anak itu, itu loh Mas, jadi misalkan Ayo. saya Putri nih ya Mas, hmm. Putri mau nyetor tapi pakai ATM-nya Mas Wajar. Nah, hmm. terus transfer di origin account name-nya itu ditulis siapa? Saya atau Mas Wajar? Padahal kan rekening setornya beda, bukan atas nama saya. Hmm. Terus nama Pajar? Oh, tetap atas nama Sa yang Mas Wajar yang nyetor gitu? Iya, yeah. Oke. Okay. jadi Fajar menyetor ke rekeningnya Putri, gitu ceritanya Oke, okay, berarti ini transfer audisinya Fajar gitu ya Misalkan mm. uh, yang nyetor lagi namanya Ana, berarti ya tetap rekening itu Ana gitu ya Iya Oke, okay. gitu teman-teman Iya Monggo lagi Mas Fajar Karena kalau Fajar mm. itu bisa bebas dari mana aja kita ngisi RDN itu bebas dari rekening mana saja. Dari rekening pribadi kita, dari orang lain, monggo terserah. Bebas. Beda nanti ceritanya kalau kita mau tarik dana ya, teman-teman. Ini nanti di slide selanjutnya ini kita ngomongin tarik dana sedikit ya. tarik dana. Dari yang lain misalnya untuk kaitannya dengan cash deposit ini. Dan investment misalnya selanjutnya mas. Nah, oke, saya lanjutkan sedikit ya. Ini kita tadi store dana. Nah, kalau tarik dana gimana nih? Sengkeli teman-teman itu tanya. Kalau tarik dana gimana mas? Gitu. Nah, kalau dari dana berbeda dengan tadi yang ketika deposit yang bisa dari mana aja dari atm boleh dari dari, dari bank yang ngonggol terus setoran juga oke okay, gitu kan. Terus dapat pakai rekening orang lain juga bisa gitu kan. Nah. Kalau tarik dana dari FDN ke rekening pribadi kita catatan cuma satu pakai aplikasi aplikasi ini cash transfer. Jadi di mana posisinya di bawahnya lagi. Gitu. Jadi tadi itu uh, portfolio kita terus tadi ada cash balance terus ada cash deposit. Ini cash transfer. -nya. Nah cash transfer sederhana. Tulis saja kemauannya berapa yang mau ditarik. Masukin klik Oke okay. selesai. Terus, dananya maksudnya kapan Pada hari itu juga. Asal, tapi syaratnya untuk penarik dana itu hari jam 8 sampai jam 15 belas ya, teman, teman Dari jam 8 pagi sampai jam 3 sore. Lebih dari itu, fail. Atau kurang dari itu, juga fail jam enam gitu kita bangun mau mau ke kampus misalnya wah mau tarik dana dulu jangan jangan jam enam tunggu jam delapan gitu kita teman delapan terus sampai jam 3 sore yang lama nanti uangnya akan masuk pada hari itu juga kalau pagi misalnya agak siangan gitu kan pagi siangan berarti sore gitu. jadi pada hari itu juga tapi mohon diperhatikan tadi ya teman, -teman. kalau kita itu narik dana yang berasal dari ya, penjualan saham tunggu dua hari, ya, Jadi kalau kita misalnya jualnya hari Senin, terima uangnya hari Rabu, berarti tarik dananya hari Rabu. Terus kalau e, banknya berbeda gimana nih? Banknya berbeda bisa jadi pada hari itu juga atau besoknya. Misalnya kita Senin betul gitu, jual, hari Rabu kita tarik dana. Kalau banknya sama hari itu juga akan cair. Tapi kalau banknya beda, bisa jadi hari itu juga hari Rabu, atau hari Kamis, itu ya. Terus yang ditarik berapa nih? Yang ditarik gampang-gampangannya yang biasanya bisa ditransfer di tangan surbang. Berapa sih? 50 ribu misalnya, atau 10 ribu misalnya. Gitu. Jangan misalnya secara ekstrim. Ini ada untuk 5 ribu kemarin, aku tarik ini. Gitu. Gak bisa, itu dulu sampai uh, sesuai dengan standar, transfer bank harus kita tarik. Gitu ya teman, -teman? Ada pertanyaan tentang Tadi dana? Mada? Cukup sesuatu Mas. Untuk itu, Mas, ini saya bantu anak-anak saja ya, Mas, uh, untuk mengetahui... Uh, amountnya jumlah dari capital gain atau dividen kita itu atau transaksi kita tuh di mana mas apakah sama di portofolio tadi atau ada uh, tempatnya yang berbeda gitu mas untuk kita bisa melihat nah, oke okay. jadi kalau kita tadi dana berarti masuknya di cash balance Terus, kalau ada dividen, maksudnya di cash balance juga. Nah, kita itu uh, untung atau rugi, itu bisa dilihat di total equity. Total equity ini, cash balance, okay, ya ditambah market value. jadi cash balance ini 1 tambah market value Jadi kita setor 100.000 gitu kan. Masuk cash balance, 100 ribu Terus kita kita belikan saham. Ya, ya, ya. Jadi naik 150.000 gitu kan. Nah, 150.000 itu muncul di mana? Muncul di sini teman-teman. karena muncul di total market value maka akan muncul di sini juga. Nah, itu gitu. Jadi kita itu transaksi itu selama ini transaksi itu untung atau rugi. aja jadi total equity. Total equity-nya kita membengkak jadi besar atau malah mencụt makin kecil lagi beli 100 150 jual kamu tulis di situ. Masuk lagi misalnya saya beli lagi lima 150 naik 60, akan ditulis di sini. Atau di Tapi jangan lupa teman-teman, nanti setiap bulan akan ada laporan bulanan. Laporan bulanan yang menampilkan posisi portfolio kita. Dari situ mirip seperti ini, mirip seperti komposisinya. Ada sebelahnya berapa, nanti ada equity -nya berapa, nanti jual market value berapa, itu jadi, setiap saat kita bisa cek di sini, di aplikasi sekarang, e, nilai dari aset itu berapa sih, Kita total equity gitu. tapi kalau tiap awal bulan, ada kiriman juga laporan bulanan seperti itu teman-teman Ada -teman. pertanyaan lagi Ini teman-teman ini yang sudah, sudah setor dana banyak nggak? Yang portfolio yang sudah ada isinya gitu? Ada setelah banyak? Sudah mas. Sudah. Sudah. sudah. sudah. sudah. Ada yang kesulitan untuk login? Ada. Ada yang kesulitan untuk login. Yang kesulitan untuk, ada. Nah, yang kesulitan beli. mau belinya ada. Nah, yang kecil dan lembut ada. beli atau enggak tahu caranya beli ada. Nah, yang kecil dan yang pertama, yang saya mau sampaikan kalau untuk teman-teman yang kesulitan ingin mau dicek sudah terima email dan atau belum Ya, so, kalau okay. sudah terima boleh DN terus pertanyaan selanjutnya sudah setor dana? Hidu. sudah sudah, sudah. sudah. Oh. tapi ya jadi apa sudah, sudah terima boleh DN sudah setor dana tidak bisa login gitu. apa seperti itu? Iya, Pak. Ap hmm. Iya, Pak. Nah, kalau misalnya tidak bisa login padahal sudah sepeda dana mohon untuk melakukan reset password atau pin. Ini harusnya gini, flow-nya harus seperti ini, teman-teman. Jadi ketika kita registrasi, terus berkasnya sudah dikirim ke pin trako, nomor pin sudah diproses. Nah, Ketika terima RDN, itu teman-teman segera mungkin untuk setor dana. Karena apa? Karena bisa jadi nanti username-nya akan dikunci. Gitu ya. Nah. Supaya tidak dikunci, maka segera mungkin secepatnya setelah terima email RDN, setor dananya Berarti tahapnya itu. Nah, supaya username-nya aktif. Kalau ternyata sudah support dana, tapi tetap tidak bisa login, maka mohon nanti supaya mengirim email, untuk permintaan reset password. ini untuk contohnya bisa saya share ke mbak Putri deh. Kalau so, untuk teman-teman yang sudah apa sudah setor dana, eh sudah terima ATM sudah setor dana tapi kok nggak bisa login, ya teman-teman. Tapi misalnya kalau teman-teman sudah terima ATM tapi belum setor dana dan user apa itu nggak bisa login ke aplikasi, maka solusinya setor dana aja. Nanti setelah approval dari finance akan bisa login kembali. Gitu. Kenapa? Karena kalau itu tadi kalau kita terima ETN, terus kita ngasih voucher, akan username akan dikunci itu, itu. Kami juga ada juga ini nih uh, sudah terima ETN, sudah transfer dana, tapi lama nggak dipakai misalnya, Username-nya juga akan dikunci lagi. Sehingga polisinya apa? Ketika sudah setor dana, sudah bisa login ya paling nggak seminggu sekali login aja, pas beli nggak apa-apa. Login aja, login, dan dia cek-cek Itu keluar, tidak masalah Biar username tetap aktif gitu. Terus ini ada yang nanya juga e, Kalau pun saya passwordnya nggak bisa buat masuk mas Bagaimana? Nah password itu sering kali gini teman-teman Sering kali besar kecil huruf Itu kita nggak tepat Padahal password itu harus tepat, misalnya besar huruf. Yang pertama huruf besar, misalnya huruf besar. Yang terakhir huruf besar, huruf besar juga. Jadi harus tepat itu satu. Terus yang kedua, beli lagi pertanyaannya, kita sudah setor dana apa belum? Sering -sering itu paling kali seperti itu teman-teman. Uh, pesan yang muncul ketika kita itu username yang dikunci adalah passwordnya salah. Padahal kita itu permasalahannya karena belum setor dana. Permasalahan belum setor dana atau memang passwordnya benar-benar salah itu yang muncul apa itu pop-up yang muncul passwordnya salah untuk gitu. invalid password atau username gitu. Nah perlu kita cek dulu sendiri apakah kita sudah setor dana atau belum. Oh sudah mas gitu sudah setor dana. Kapan barusan gitu ya belum bisa gitu teman-teman. Nah harus tunggu paling enggak satu, satu jam ya satu jam coba lagi kalau memang belum bisa, bukan pakai reset password hampir itu nanti ada formatnya, gitu teman -teman. Terus ini kalau belum dapat email apakah bisa langsung dana? Gak bisa teman-teman. Kenapa? Pertanyaannya nanti sepertinya kemana? Karena pin rako, gitu. Apakah karena pin rako? Tidak bisa. Jadi kalau e, Mau setor dana Mohon dipastikan Sudah terima email RDN Sehingga kita bisa Support ke rekening kita sendiri gitu. Jangan sampai kita Sebenarnya rekening orang lain gitu. Itu teman-teman Jadi mohon menunggu Kalau Belum terima email RDN ya Nah ini nah, Yang bisa setor dana Di email disuruh untuk Konfirmasi email Konfirmasi bisa Dua teman-teman bisa lewat email seperti yang disampaikan di surat itu surat pemberitahuan atau email pemberitahuan yang kedua lewat cash deposit tadi pilih salah satu tapi kalau saya pribadi kalau kita bisa login pakai menu cash deposit tadi kenapa? lebih cepat karena langsung ke sistemnya finance kalau ke email, itu kan emailnya ke email CS ya temennya. nanti sama CS dihubungkan ke finance baru ke finance up. gitu jadi kita lebih baik shortcut dengan konfirmasi di menu cash deposit, itu. Jadi mau resah login ya. Kalau mau pengaruhi bisa tidak login, mbak. Tapi cepat atau lambatnya login, iya pengaruhi. gitu ya teman-teman. Ada lagi untuk yang kaitan sama setor dana atau kendala di login. Nggak ada Ada. Nah, kalau nggak ada ini saya coba terima lagi ya. Dikip. Ini ke deposit penarikan dana. Ah, sebentar. Ini foto funnel sudah. Ini ke deposit. Saya mau tanya, Mas. Yep. Saya mau coba beli. Hmm. Tapi ada tulisannya invalid share code itu, Mana Mas? Nah, Uh, akunnya syariah atau reguler? Reguler. reguler. Nah, terus uh, kode bank, kode sahamnya udah benar. Jadi, uh, jadi ini ya. Uh, contoh ini. Kita untuk beli saham itu kita bisa mulai dari order book. Order book itu di mana sisinya? Order book itu di marketing info ya, teman-teman. Kalau tadi, kita beberapa kali kita ngomongin menu portfolio, kita switch lagi ke menu sebelah kanannya, itu di market info. Nah, market info itu yang penting, ya bukan yang, yang penting, yang pertama yang harus kita uh, pahami, itu menu order book. Nah, di menu order book itu kita bisa melihat posisi saham, yang kita jadikan, apa kita lihat, kita monitor. Contoh defaultnya itu Astra. Nah, Astra ini, kalau kita mau masukin Astra Internasional, maksudnya itu kodenya hari Jumat, SII ya, teman-teman. Kalau Telkom, berarti TLKM Kalau Indofood, berarti NDF. seperti ya Indofood sukses. Gitu. Nah, cara kalau kita nggak ingat gimana. Tulis saja di sini Astra gitu. Nanti kan akan ada pilihan. tuh kalau kita salah kode maka akan muncul invalid itu tadi. Itu ya itu satu. Tapi bisa jadi ada kesalahan dari aplikasinya. Teman -teman. Jadi kalau, oh, mas ini udah benar mas ini kan. Ini aku lihat aku perhatikan itu memang kodenya ini. Nah kalau emang seperti itu tutup aplikasinya, uninstall aplikasinya, terus install lagi gitu ya. siap, terima kasih Mas. kalau m -m -m ternyata salah. Oh iya, aku kemarin ke kebanyakan hurufnya nih gitu. ASI misalnya, ASIEE misalnya. Atau ASSEE gitu. Nah, tadi kan kita salah kodenya. Itu udah benar kok Mas, gitu kan? Aku cek udah benar-benar benar tapi kok invalid. Oh, itu di-install terus install lagi. Nah, itu biasanya di menu ubah ya. Itu nanti kita akan next ke menu ubah. Untuk saat ini kita ke menu order book. Nah, dua book itu sebenarnya saya sampaikan tadi kita bisa melihat posisi dari saham yang kita monitor. Nah di sini Astra terus ini contohnya 6975 berarti harga saat ini. Ya. Jadi kalau tadi ngomongin foto bulu berarti current price. Nah 675 ini warnanya merah, berarti 675 ini turun dari posisi closing kemarin. Jadi mau dipastikan teman-teman. Ya. Saham hari ini naik atau turun itu bandingannya penutupan kemarin. Jadi bukan kerang jam 10, berarti kemarin jam 10 berapa enggak? Sekarang jam 10 lebih 44. Harga saham saat ini, misalnya 675, dibanding kemarin, penutupan kemarin itu naik atau turun. Nanti misalnya jam 11.00 dibanding dengan kemarin, tuh penutupan kemarin, naik atau turun, seperti itu Jadi patokannya kemarin, penutupan kemarin. Kemarin, khususnya penutupan kemarin nah, terus 675 ini turun 75 rupiah dibanding kemarin ada tulisan minus 75 dan merah juga. kalau dalam persentase berarti minus 1,060 persen Lihat, teman -teman. tapi ini ketika marketnya berjalan terus maka akan berubah, berubah, berubah terus sampai nanti market untuk yang 3,15 nah, kemudian kalau di peradaan sini, grafiknya ini harga sahamnya per tadi pagi, per jam ini. dari pagi jam 9, 10 buka, naik dulu, habis itu turun terus, terus nanti sampai jam 15 ini, jam 16 Itu teman-teman. Jadi, enaknya di sini, kita bisa melihat posisi tadi jam 9 berapa, jam 9 berapa, jam 10 berapa, jam 10, berapa. Jam 10, berapa. Nanti, terus jalan sampai sore. Nah, berikutnya di bawahnya, ini ada open saya pakai warna hijau aja, Ini ada open berarti harga jam 9 tadi pagi waktu market buka itu jam berapa? Eh, jam 9 dibuka agak di 1000. Ya. Terus dia sebelah kanan tertinggi di 1005. Jadi tertinggi dari jam 9 sampai sekarang. Dia ya. 7005. Tapi nanti misalnya ada ketinggi lagi di 1000 1700 maka garisnya akan berubah. Mana yang paling tinggi? Terus, kemudian di bawahnya ada low. So, itu berarti paling rendah. Ini paling rendahnya di Rp69.75. Kalau satu saat nanti siang itu ternyata ada yang lebih rendah lagi, maka ini akan berubah. Mana yang lebih rendah. Kemudian, di sini ada APG, berarti average. Harga rata-rata yang ditransasikan dari rp tadi sampai sekarang, itu Rp70.10. Terus, volumenya berapa? Volume ini berarti lognya, Terus file ini berarti nilai dari sahamnya. Total nilai sahamnya yang dikrasasikan itu berapa miliar. Nah, yang perlu diperhatikan yang mana? Yang perlu diperhatikan itu yang open, yang print, high, low. Kalau file sama file ini tidak perlu diperhatikan sama sekali. Gitu ya. Terus di bawahnya ini ada menu buy, ada menu sell. Nanti kalau kita ingin buy, langsung kita buy aja. Kalau kita sell, berarti... Plate, Terus di bawahnya ini ada dua kolom nah, ini bisa kita pisahkan seperti ini temen -temen. ada bit ada over, bit sebelah kiri 5. over sebelah kanan nah, bit ini berarti antiran orang beli saya mau beli ini, oke okay. beli berapa? 6975 masuk sistem ada orang lain, saya mau ingin beli Astra tapi harganya di bawahmu ya, berapa? 6950, oke, okay. masuk sistem kalau orang yang beli lagi, aku ingin beli ASRA tapi di bawahnya lagi, berapa 6,925? oke, okay, masuk sistem gitu. jadi order, order, order, order itu semua masuk ke sistem terus sama sistem diurut untuk posisi beli urutan pertama, tanking atas itu yang paling mahal harganya 6,975 itu lebih tinggi daripada 6,950 6,950 lebih tinggi daripada 6,925 6,925 maka lebih tinggi di, daripada 6, 9, 100, gitu kan. Nah, kita belinya, bagaimana? Beli maupun jual nantinya, itu terserah kita Posi, Contohnya, posisi 6,975 sekarang Kita mau langsung ke 6,975 atau e, beli di bawahnya, nawar misalnya Tunggu, apa-apa? Oh, Astra ini sekarang di posisi 6,975 Dari perhitunganku, itu Astra akan turun paling kecil di 6,925 misalnya Sudah berarti kita beli Astra di 6925 gitu. Astra sekarang di 6975. Sepertinya ini mau naik nih. Seperti gitu kan. aku ini sudah murah. Nah, kalau seperti itu berarti kita beli di 6975. Itu teman-teman. Nah, sebaliknya jual pun seperti itu. Jual pun juga diurut, tapi sebaliknya berbalikan dari yang beli tadi, yang jual di posisi jual. Ranking pertama itu yang paling murah harga jualnya. Contoh, orang yang mau jual saham Astra senilai 7000 itu ranking satu daripada orang yang jual Astra tapi di harga Rp7.025. Harga Rp7.025 itu lebih tinggi rankingnya daripada orang yang ingin jual Astra tapi di harga Rp7.050. itu akan lebih tinggi daripada orang yang jual di 700 ya gitu, gitu. terus sampai gitu apakah kita bisa beli, jual asal di harga Rp.1200? boleh aja jual asrah Rp.1200 tapi kan rankingnya nanti ranking di bawah Nah terus, berarti kalau ranking, ranking di bawah kapan lakunya? kapan kita bisa match? kapan kita bisa laku? Nah, nunggu ketika yang atas atasnya kita sudah laku semua baru kita Jadi misalnya kita jual asrah Rp.1200 mau gak apa-apa tapi yang Rp.1200 harus habis dulu yang tujuh ribu dua puluh harus habis dulu yang tujuh ribu lima puluh habis dulu tujuh ribu tujuh lima habis dulu itu. itu ya tapi enggak masalah itu yang penting kita tahu titik belinya berapa titik jualnya berapa jadi teman-teman coba di sini ada yang perlu ditanyakan untuk menu ini berangkat Nah kalau nawar itu prosesnya berapa lama? Yang nawarnya, saya bilangnya seperti itu. Maksudnya gimana? Harga di enam sembilan Lihat teman, teman harga saat ini enam Kita nawarnya berapa? Yang yang kira-kira cepat -kira dapat, cepet dapet, dapet margin, cepet dapat barangnya. Jangan ya, nawarnya jangan. jangan bawah-bawah, nawalnya di sini nih, mungkin 6950 gitu, Nanti itu nah, bisa cepat dapat barangnya, dapat match. Tapi kalau kita nawalnya di 6875 atau bahkan lebih bawah lagi 65800 misalnya, ya bisa jadi nunggu sampai sore baru bisa match gitu kan, atau bahkan mungkin gak match gitu kan. Kenapa? Karena misalnya sekarang harga 6975. Wah, karena ingin murah-murahan gitu, saya beli astra 6.800, gitu. Padahal kan step-nya banyak, tuh, dari 6.900 sampai 6.800. Tapi nah, bisa jadi, malah kita nggak dapat barangnya hari ini. Sama, seperti jual. Sekarang posisi harga saham 6.900. Jualnya di 8.000, misalnya. Ya, nggak apa-apa, bisa masuk, gitu. kan. Tapi, kapan lah punya, Gitu ya. Jadi lama atau enggaknya, tergantung dari eh, berapa jarak dari harga sekarang dan bagaimana perilaku dari sahamnya. Soalnya full tadi gitu kan. Dari bawah atas, dari atas turun bawah lagi, naik lagi gitu kan. Nah, bisa jadi kalau kita apa itu ordernya di bawah, bisa jadi kena juga. Bisa jadi match. Tapi kalau Sahamnya ini tipenya smooth, gitu kan naiknya enggak enggak enggak kenceng-kenceng, turunnya juga risnya juga tipis, gitu. Ya. Kalau kita turun apa itu nawarnya terlalu ke bawah, baik beli baik jual, maka enggak akan laku hari ini. Oke okay, bisa laku besok, gitu kan? Bisa laku lagi lusa, seperti itu. Nah catatan lagi, misalnya nih kita order bahasa, jual delapan ribu misalnya Astra, padahal sekarang harganya enam sembilan puluh lima, gitu tujuh aja belum. Gitu ya. Nah hari ini enggak laku, misalnya. besok diulangi lagi teman-teman ya, besok enggak laku, lusa diulangi lagi teman-teman kenapa? kalau hari ini order kita enggak match baik beli baik jual, maka akan dihapus oleh sistem biasanya bursa, dipereskan, dibersihkan, direset semua biar bursa memastikan supaya besok pagi itu clear gitu. Jadi kalau misalnya contohnya itu pasar, gitu. pasarnya pasar pasar tembak gitu kan misalnya yang jualan cuma pagi sampai siang, gitu. sore kan udah bersih itu. lapak-lapaknya kan juga nggak ada, gitu teman-teman. Besok pagi ada perang jualan lagi, siang sampai sore nanti bersihkan lagi, besoknya lagi muncul lagi sepatu. Nah sama seperti kita, saya mau jual di harga Rp. ribu misalnya, terus nggak laku, besok order jual lagi Rp. ribu, nggak laku lagi, besok lagi order jual lagi delapan ribu atau kita revisi harganya. Gitu. Oh ini kok delapan ribu kok nggak laku-laku ya mungkin kemahalan mungkin sudah diturunin di tujuh ribu delapan ratus misalnya. Itu ya atau misalnya kalau beli aku belinya di enam ribu delapan ratus oh nggak dapat dapat barang ya. Harganya tetap aja di enam ribu sembilan ratus naik lagi tujuh ribu enam ribu sembilan ratus naik lagi tujuh ribu misalnya itu. Nah, berarti kita ordernya jangan tetap kekal di enam ribu delapan ratus naikkan lagi sedikit. Nah, 69 atau 68, misalnya 75, misalnya seperti itu, gitu teman teman. Terus, eh, pilot ini dan olot ini jumlah lot di masing-masing harga. Nah, lot di masing-masing harga. Bacanya gini. Kalau kita ngomong 6975, ada orang antri beli Astra di 6975 total orang total lock yang beli di 6975 itu ada 52.902 Nah eh, ini agak sedikit berbeda kalau kita analogikan di eh, di, di lapangan di eh, sektor real. Nah sektor real misalnya kita di warung makan nih, warung makan kita antri ambil tiket itu misalnya kalau tiket, oh aku dapat antri nomor 9 misalnya itu berarti setelah Nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5, nomor 6, nomor 7, nomor 8, baru saya akan dilayani. Misalnya. Nah, di pasar modal, itu antriannya bukan antrian orang, tapi antrian lor. Nah, ini kalau di warung tadi itu, antriannya itu berapa bungkus yang, berapa porsi yang dipesan. Nomor satu pesan 100 misalnya, nomor 2, pesan 20 misalnya, nomor 3, pesan cuma satu aja buat satu orang tentu terus di total di total di total, total sampai nomor sembilan kita itu di depan kita ada orang berapa berapa porsi yang sudah antri di depan kita nah terus makanannya terbatas gimana ya berarti kita nggak dapat Gitu, teman-teman contoh -teman. misalnya yang tersedia itu cuma uh, seribu seribu porsi nah sampai nomor sembilan itu sudah sembilan ratus sembilan sembilan ratus sembilan puluh sembilan tinggal satu, satu aja berarti saya telayani cuma satu porsi aja yang padahal saya pesennya 10 misalnya ya udah, telayani satu aja terus yang 9, ya gak dapat nah, solusinya apa berarti? solusinya, solusinya kita ordernya paling pagi bagi bagian order gitu ya teman-teman gimana nih maksudnya bagi-bagi order kan market bukannya jam 9, nah kita bisa order sebelum market buka, teman-teman. tentunya kita juga tahu hitung-hitungannya ya. Oh, kemarin Astra itu ditutup di 6975. Aku prediksi akan turun. paling kita turunnya di 6800. Ini enggak pagi-pagi, subuh gitu kan. Order Astra beli 6800 satu lot. Terus, ya. Jadi, order itu bisa mulai bahkan sebelum market buka. Mulainya mulai jam 1 dini hari, teman-teman. Jadi buat teman-teman ada yang tahajud gitu kan, bisa aja ada ada ilham gitu. Oh, beli Astra, 6800 sudah. Kita hasil gitu. Buka aplikasinya, beli Astra, 6800 satu lot. Oke. Okay. Nah, apa yang terjadi dengan order kita itu? Order kita itu dari handphone kita akan menuju servernya Pintaraku. Nah, dari servernya Pintaraku ini yang nunggu market buka. Ketika market buka jam 9, maka akan diteruskan ke perusahaan. Kalau marketnya belum buka, maka akan ngendol di servernya Pintaraku. Tapi ini kan lebih cepat daripada orang-orang yang lain misalnya karena ada kita, kita tajud order asra 6.800 satu lot. Terus ada temen kita yang baru subuh, order asra juga 6.800 satu lot juga. Maka order kita akan lebih cepat daripada order temen kita yang selalu subuh tadi. Nah, ada temen lain yang duha gitu kan baru dapat diri, oh iya aku beli asra aja 6.800 satu lot. Berarti punya kita, punya temen kita yang selalu subuh, punya temen kita yang selalu subuh. Itu temen-temen. Ya. Bagaimana kita mengantisipasi supaya order kita cepat dapatnya. Salah satunya bagi-bagian order gitu ya. Jual pun sama seperti itu. Jual itu kita jual di 8.000 atau di 7.000 gitu. Enggak bagi-bagi aja jual, jual di 7.000. Nah, begitu market buka, maka order itu akan diteruskan dari siapa yang pintar aku ke bursa seperti itu. Gitu ya teman-teman. Nah, kalau kita perhatikan kalau mungkin saya perhatikan itu saya menggunakan data ini VLOAD dan OLOAD itu untuk menentukan kira-kira enaknya beli di mana Jadi, contoh enak. nih kita buka posisi sudah 6,975 52 lot 6,950 2 700 6,925 15 lot kalau saya 21 ribu lot di hadapan kayak gini saya so, ordernya langsung di 6.975 <SILENCIO> atau bahkan langsung naik ke 7.000 kenapa? di 6.975, ini loh ada yang beli gede banget yang antri gede banget yang antri banyak banget nah, kalau order bisa jadi kita beli di 6.975 atau langsung salah jadi 7.000, kenapa? kenapa gak 6.925? mungkin besar nggak dapat barang. Kenapa? Di sini lho, 52.000. Tembok di sini. <laughs> Kalau kita nawarnya lebih rendah lagi, bisa jadi kita nggak dapat barang. Gitu. Maka di sini ada tembok, banyak orang yang ingin beli di harga itu. Berarti ada indikasi, harga itu dininginkan orang. Harga itu orang merasa, ini waktunya untuk naik. Gitu, teman-teman. Kalau saya perhatikan di sini. situ sih. Gitu. Saya menemukan data, bilo sama ulo seperti itu. Dan saya beli di mana nih? Fokusnya lagi nih. Udah 6975 atau 6000. Kenapa? 6975 banyak yang banget yang berani beli. Gitu. Daripada kita ada di bawah itu dapat barangnya, keburu harganya naik gitu. Oke, gitu, ya, teman-teman. Untuk sampai sini ada yang ditanyakan, teman-teman? Saya, Pak. Ya. Lalu, Kok enggak kedengaran ya? Ada yang bisa bantu atau mungkin mulai di chat? Bisa dengar, Pak? Loh, nah, keputus tadi. Tadi itu sinyalnya, Mbak, sinyalnya. Putus-putus sinyalnya, jadi uh, apa di berapa okay, okay. aja di chat ya. Oke, okay, Mas Ajar, sambil menunggu ini saya juga mau mengingatkan anak-anak ya, Mas. Nah, jadi, ya? teman-teman silahkan disimak sampai akhir ya, nanti ada presensi kelas yang akan dibagikan di akhir sesi. Jadi, ini saya lihat tadi ya, sudah banyak yang out gitu, Mas. Jadi, saya mau mengingatkan lagi ke teman-teman silakan disimak sampai akhir karena saya tidak akan mengulanginya di kelas ini mumpung ada mas wajar silahkan ditanyain se detail detailnya terus mas sambil menunggu tadi yang mau tanya saya mau memastikan lagi mas ketika ada yang tidak bisa download di app atau playstore itu gimana tadi mas saya udah lewat nah itu gini jadi kalau kita ngomongin aplikasi yang di google playstore itu versi handphone apa versi android yang ada di handphone kita itu paling tidak versi 6 ke atas Baru nanti kelihatan Jadi ketika di search di Google Play Store itu Profits anywhere gitu uh -huh. Kalau aplikasi kita itu Di atas 6 Versi 6 itu akan muncul Tapi kalau di bawah 6, nggak akan muncul, nggak akan kelihatan Ataupun kalau kelihatan Itu nanti Anda bilang tidak compatible dengan device Anda gitu. Oke, okay, oke, okay, oke okay. Siap Mas, siap Ayo silakan teman-teman yang mau ini oh ini mas apakah nanti ada notif jika penawarannya gagal atau berhasil pada penutupan hari itu juga hmm. ada ah, jawabnya ada ada pemberitahuan dari tadi dimana tadi? Nah ehm. itu ada ada ini ya apa namanya saya cari dulu. Nah, ketika kita itu order, order, order beli, misalnya beli Astra. Nah, akan muncul data di sini, open buy. Misalnya, kasih warna merah lagi ke sini. Kalau kita antri, nanti akan muncul open buy di situ. Diklik aja open buy-nya, di situ, di situ nanti akan muncul order-nya. Kalau sudah match, maka akan pindah ke dan buy. Itu ya. Jadi, misalnya, open buy Astra 100.000 gitu kan nah, di sini, open buy Astra 100.000. Terus setelah match, maka akan pindah ke bawahnya 100.000 nya di sini, ke dan buy. Ini. Sama, kalau kita mau sell, misalnya, open sell 8.000 misalnya, Ini 80 ribu, eh, ribu. Itu, eh, ribu misalnya nah, di sini, itu 200.000 misalnya, maka di sini akan muncul 200.000 di sini. Ketika sudah match, maka 200 ribu-nya pindah ke bawah. Gitu. Nah, kalau misalnya gagal, gak berhasil, maka di, akan tetap di open buy, gitu kan. tetap di open buy atau open sell, gitu. terus di sana akan tulisan withdrawn, gitu. atau besok paginya akan hilang. Gitu ya, Jadi jangan khawatir, misalnya, e, ini aku order, berhasil atau enggak cek aja di sini apakah di open buy apakah di open sell apakah di done buy maka di done sell Seperti itu kalau sampai sore sampai penutupan itu masih di open sell atau di open buy maka itu termasuk data yang akan di reset oleh sistem nah kalau kita sudah di done buy maka akan muncul tadi contohnya yang di portfolio di tadi yang ketika ada bags ada, ada babi ada pairs ya teman-teman. Ada lagi? yang Mau ditanyakan? Oke, masih 10 menit lagi ayo ya. teman-teman yang masih ada kegundahan. Jadi pada intinya aplikasinya ya untuk itu ya masih apa? membeli dan menjual itu saya rasa cukup mudah gitu. Ya. Terus kemudian aplikasinya juga sudah informatif, ya nggak berjauh berbeda dengan aplikasi-aplikasi sekuritas lainnya. Hmm. Ini mungkin teman-teman yang baru uh, mencoba, silakan ditanyakan terkait dengan aplikasi. Karena memang kalau dari saya sendiri juga baru lihat-lihat kan, Mas? Soalnya hmm. sebelumnya pakai aplikasi lain. Jadi hmm. hampir sama. Jadi kalau misalkan mau beli, ya buy, mau jual, ya sell, gitu-gitu. Intinya sama. Hmm. Ini mas ada pertanyaan lagi. Ketika WD langsung masuk ke rekening atau masih menunggu lama? Biasanya ada pemberitaan dari email ya mas ya? Widro Widro kalau di Pintarcom gimana? Berarti, mas berarti ketika kita bidro itu tadi kita cek di hmm. mana? Nah di sini. Jadi contoh withdraw kita mau withdraw ini satu juta ini masukin angka satu juta masukin pin klik ok nah withdraw itu dilakukan di jam kerja hari dan jam kerja jam delapan jam 15. nah ketika kita withdraw di antara jam delapan jam lima itu maka akan diproses pada hari itu maka uang sebarannya pada hari itu juga misalnya kalau pagi berarti atas siangan, kalau atas siangan berarti kan sore gitu. saya bisa hari itu juga. Tapi kalau bang Er dan kita berarti tidak ada pribadi, maka perlu waktu tambah lagi satu hari. gitu temen. -temen. Jadi pada intinya itu sebenarnya aman ya mas ya kalau masalah finance di sekuritas gitu Jadi teman-teman jangan gelisah, jadi misalkan oh, salah beli salah apa Selama itu masih ada transaksinya dan tercatat di aplikasi pintraco itu masih aman Seperti itu, jadi ini kalau anak-anak Madiun ini kan masih malu-malu takut gitu loh mas Kalau uh, transaksi, padahal mereka sebenarnya kalau saya lihat juga cukup antusias Hmm. Jadi intinya teman-teman uh, silahkan bertanya Soalnya kalau nggak ada Mas Fajar nih oh, yang tanya bener -bener, ya. Gimana Bu ini ini gitu-gitu loh Mas <laughs> Sampai sini kok diem-diem baik Ayo silahkan yang mau bertanya menima pembelian berapa Mas? Menima pembelian itu satu lot 1 lot itu 100 lembar Nominalnya? Nomornya enggak santap. Nah, itu benar gemeskan, ya. Gemes kan, gemes kan matut. <laughs> ya tinggal dikalikan uh, 100 saja, teman-teman. Hmm. Ini saya coba share. Ini saja ya. Coba. Saya stop share dulu. Saya Karena share aplikasinya ini. Ini ini ya. ini aplikasi yang versi desktop ya, teman-teman biar lebih mudah untuk share screen-nya jadi ini contohnya jam asri jam gitu ya. asri harganya Rp260 eh, 2060 260 ini ya. kelihatan ya teman-teman kelihatan Berarti, kalau kita beli di harga ini dua ratus enam puluh, ini maka belikan satu lot, berarti seratus lembar. Berarti sekali tembak, sekali order, itu uang yang harus kita siapkan dua ratus enam puluh kali seratus dua puluh enam ribu. ya teman-teman. nah, contoh misalnya eh, yang lain. Contoh Astra Nadir, Astra tadi kan hampir tujuh ribu. Berarti kalian aja 100 700 ribu gitu ya. Nah, itu kita, kita yang pasti, itu satu lot. Satu lot itu nilainya berapa? Yang tergantung, harga sahamnya ada yang Rp5.000 gitu kan? Satu lot, 5000 ada loh ya. Saham-saham yang harganya Rp50.000 itu, itu kan satu lotnya Rp5.000 cuman, cuman nggak tahu kapan naik gitu. Ada yang sampai Rp70.000 gitu kan? Satu, satu lembarnya Rp70.000. Kalikan aja satu lotnya berapa, gitu. itu, teman-teman. Oke, okay, Mas Fadrian, pertanyaan terakhir sebelum kita akhiri. Uh, permisi, Mas, eh, aplikasi di aplikasi, apakah ada bagian yang mempermudah dalam membandingkan analisis fundamental perusahaan? Ada, tapi sebaiknya pakai versi desktop, Seperti ini. Iya. Versi yang bisa dibuka di PC atau laptop under Windows. Tempatnya di mana? Okay. Jadi, Ada pertanyaannya enggak teman-teman? Itu untuk caranya kalau di desktop itu bagaimana? Nah, kalau di desktop itu harus download dulu. Download dulu, ma tarik masternya dulu. Tarik masternya di sini, teman-teman. Iya -teman. sudah download, mas. Sudah download. Iya. Sudah. sudah download, terus sudah diinstan sudah. Sudah bisa login juga. Terus yang ditanyakan, yang fundamental itu. Ya, itu bagaimana? Nah, untuk cari fundamental analisis itu klik aja di sini, marketing book. Terus kita cari uh, share comparison. Klik share comparison. -nya. Nah, terus klik kanan. Lihat, nanti dan hari ini saya pakai instrumen syariah nih. Saya tinggal biar bisa ke sebenarnya. Saya corporation ini ya. Klik di garis kanan. Klik Klik kanan terus add shares. Contoh saya ingin bandingkan bank. Saya akan masukkan bank BCA. dan nah BCA nanti saya mau bandingkan dengan bang Mandiri Klik kanan lagi. Ini agak lemot. Tekan add search. Saya masukin kode yang Mandiri. Add. Nah, kalau saya bandingkan BCA dengan Mandiri, maka ada rekomendasi di sini. Itu contohnya Ini rekomendasinya. yang bagus BCA. Tapi misalnya saya membandingkan bank pemerintah lah, misalnya gitu. Bahasa bank swasta. Oke, okay. dca saya hilangkan. Di kanan, remove share. Siapa yang, siapa yang saya remove? BCA? Saya remove. Nah, DCA saya remove. Nanti saya akan bandingkan BRI, BRI dengan BRI misalnya aja, Ecer BRI. Nah, BRI dan Mandiri ternyata lebih bagus Mandiri. Kalau saya coba bandingkan lagi sama pni misalnya, kita jadi kanan, dot Ecer, ini BNI. Kalau kita bandingkan bri mandiri bni ternyata masih bagus bang mandiri, ya gitu, teman-teman. Mudah. Jadi kita nggak perlu menganalisa laporan keuangan tersendiri. Mau aja data data saham yang akan kita bandingkan komputer yang jawab. Itu teman-teman. Tapi ini sedapat mungkin satu satu share ya teman-teman. Sebenarnya kalau komputer sih bisa kita langsung kita masukin sama apa aja bisa. Cuman bagi kita sendiri kan nanti akan bingung saham bank kita bandingkan dengan konstruksi misalnya atau saham bank kita bandingkan dengan consumer merkut bisa sih secara apa secara hitung hitungan matematis sih kita bisa bandingkan tapi kan itu nanti tidak apple to apple gitu kan tidak tidak setara itu gitu, teman, -teman? oke okay. begitu saya rasa dihukum mas karena waktunya juga sudah mendekati waktu zuhur gitu ya mas <laughs> Uh, mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan dari anak-anak saya mas <laughs> kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang kurang berkenan uh, ya wajar ya mas karena kita masih pemula tapi mereka ya cukup excited kok mas jadi pengen tahunya itu juga banyak uh, untuk mas wajar mungkin bisa live dulu nggak apa-apa mas nanti saya akan menjelaskan lebih lanjut terkait dengan materi kuliah mas gitu okay. terima kasih mas wajar sekali lagi saya juga Ucapkan jauh-jauh dari Surabaya meskipun ketemunya lewat daring. Salam juga buat Pak Andre. Terima kasih Mas. Terima kasih teman-teman. Salam. Ya, waalaikumsalam. Terima kasih salam Waalaikumsalam. waalaikumsalam. waalaikumsalam. waalaikumsalam. waalaikumsalam. waalaikumsalam. Oke, okay, teman-teman sudah ya. Jadi di sini tuh juga ada Pak Robi sebenarnya. Tapi Pak Robi di mana ya, Pak Robi? Ini dari tadi tuh juga ada Pak Robi. Wah, itu muncul beliau. Terima kasih antusiasnya ya teman-teman ya Jadi saya mau meresum meresum dari yang sudah dijelaskan Sama Pak Fajar Jadi yang pertama tadi Mas Fajar Menjelaskan bahwa bagaimana Ketika Aplikasinya itu tidak bisa didownload di App Store ataupun Play Store Jadi spesifikasi HP teman-teman juga harus mendukung ya Kalau yang version di atas, di bawah 6 itu tidak bisa Berarti harus yang di 6 ke atas gitu ya Terus kemudian setelah teman-teman sudah mendownload Pastikan RDN teman-teman RDN itu sudah mendapatkan Eh sorry, pastikan teman-teman mendapatkan email RDN Karena yang akan ditransfer uangnya itu adalah rekening RDN Ya, kemudian tadi yang tanya gimana pak kalau belum belum dapat iman sudah mau transfer, mau ditransfer di mana? <laughs> Itu pertanyaannya, om oh, belum dapat RDN kok mau transfer uang gitu ya? Terus kemudian setor deposit setelah kalian sudah mendapatkan RTN tadi setor deposit terus jangan lupa konfirmasi setelah konfirmasi baru kalian bisa melakukan transaksi teman-teman anak-anak saya dan anak-anak Pak Robi di sini tadi sepertinya penjelasannya juga cukup simpel ya kenapa kenapa Mas Hajar tadi tidak menjelaskannya lewat PC ya karena memang kita tuh sekarang kan lebih sering menggunakan handphone daripada harus membuka PC. Jadi kalian ketika kalian ingin menganalisa secara deep atau deep analyze, kalian bisa menggunakan PC. Tapi kalau kalian hanya ingin membeli karena wes kesusut gitu ya sudah kesusut, tidak bisa melakukan e, analisis tadi, ya kalian bisa menggunakan Android atau aplikasi di handphone kalian. Sebenarnya ada kok. Tinggal teman-teman klik di market info. Ya, jadi di aplikasi yang ditunjukkan Mas Wajar tadi, teman-teman bisa ngasih bisa ngeklik market info itu semuanya ada berita tentang pasar terkini termasuk saham-saham yang teman-teman uh, ingin beli begitu. Jadi dari saya dan Pak Robi tidak akan menambahkan banyak-banyak karena memang tadi penjelasan mas Wajar tentang teknis penggunaan uh, pinteraku penggunaan aplikasi pinteraku sekuritas juga cukup jelas. Terus kemudian kita juga sudah memberi kalian handbook gitu ya soft booking. Uh, yang bisa kalian gunakan, terus kemudian uh, buku kerja juga harus sudah bisa dikerjakan mulai saat ini karena sudah dikasih tahu ya bagaimana teknisnya kalian bisa melakukan transaksi jadi saya tidak mau, tidak mentoleransi ketika nanti tiba-tiba bu aplikasinya nggak bisa, bu nananinu nananinu intinya kalian sudah bisa transaksi karena juga uh, Waktunya juga cukup lama. Saya dan Pak Robi memberikan durasi waktu pengerjaan buku kerja. Gitu ya Pak Robi, ya? ada yang ditambahkan? Sudah cukup. Cukup ya? Ada lelah sama. <laughs> Oke, okay, teman-teman yang lainnya ada pertanyaan nggak? Bu, Putri mau nah, izin pertanyaan. Oke, okay, gimana nak? Kalau mengerjakan yang saya aset pun baru yang saham di buku atau Bu? gimana gimana suaramu putus-putus kan menggunakan ya, yang macet-macet kerjain yang dicat aja dicat ya. jadi gitu ya jadi kalau misalkan kalian mau menganalisis secara lengkap bisa menggunakan PC laptop kalau atau komputer gitu, ketika kalian hanya ingin membeli atau simpelnya, kalian bisa menggunakan handphone. Dua-duanya bisa digunakan. Gimana tadi, Mbak Angki? Jadi nanya. Dua Bu Putri mau tanya lagi. Oke, okay. gimana Mas lima puluh tiga, lima puluh tiga, lima puluh tiga, lima puluh tiga, lima puluh tiga, terkait dengan buku kerja itu kalian membelinya secara kelompok, tapi analisisnya pribadi, jadi secara individu setiap orang kan punya preferensi kenapa mereka memilih misalkan BRI, seperti tadi kita membeli sektor perbankan, tapi memilih sektor, apa tadi sektor yang paling tinggi itu mandiri karena apa ya, karena ROA nya tinggi terus kemudian net income nya juga tinggi otomatis ketika perusahaan mendapatkan net income tinggi, maka pembagian dividen dan juga kapital gini juga akan tinggi itu contohnya eh, saya jelaskan lagi bu putri. Jadi okay, ini uh, pada intinya buku kerja adalah buku kerja adalah buku untuk pengganti uas. Jadi di sini uas nggak ada yang namanya kelompok. Yang kelompok adalah cara pembelian dan penggunaan akunnya. Sedangkan untuk proses pengerjaan buku kerja secara mandiri yang sesuai dengan saham yang sudah dibeli dengan kesepakatan dari kelompok masing-masing. gitu. Jelas ya, jadi belinya bareng-bareng, tapi analisnya sendiri-sendiri ngumpulinnya juga sendiri-sendiri karena pengganti UAS. Terus ini ada yang bertanya Pak, pertanyaan terakhir ya sebelum kita close. Waktu ngerjain lima sektor itu harus di perusahaan saham yang dibeli Bu, apa bebas dari perusahaan mana aja? Jadi yang uh, pembelian saham itu kalian kerjakan di bar portofolio. Terus kemudian kalau yang lima lima sektor itu kan uh, tugas yang saya berikan sebelum mengerjakan portofolio, begitu. Jadi di kelas saya ada tugas tambahan, Pak Rob. Oke. Okay. Gitu ya. Jadi analisis dari sektor-sektor perusahaan bebas kalian pilih apa. Kalau yang dikerjakan secara praktek ini khusus di form kinerja portofolio. Itu. Ya, jelas Mbak Anggi? Iya Bu. Oke. Okay, jadi sektornya terserah. Tapi yang kinerja portofolio itu harus sama dengan yang kalian beli pada saat melakukan transaksi dengan kelompok. Analisisnya sendiri-sendiri. Kalau tidak ada pertanyaan, mungkin Pak Robi ada yang tambahnya mau disampaikan. Dan cukup saya terima kasih atas partisipasinya dan antusiasnya dalam mengikuti webinar saham yang bersama dengan Pitago. Semoga nanti yang acara ini tolong untuk dipahami ditesapi lagi. Jangan hanya sekedar saya menguburkan kewajiban ikut dalam webinar ini. Tolong ilmunya dikali disimpan dan dipergunakan dengan sebaik-baiknya. Oke, okay, mereka menunggu presensi pak Presensinya silahkan kalian Presensi di grup masing-masing Mewakili kelompok berapa Dengan menunjukkan screenshot dari uh, Zoom ini Oke, okay, sekarang okay. saya kasih kesempatan kalian untuk screenshot Oke okay, pak, kita kasih kesempatan dua menit ngambil ngobrol-ngobrol Jadi pada intinya tuh Kalian harus mengerjakan teman-teman ya karena memang pintar koskortas itu termasuk aplikasi yang cukup simple jadi nggak yang ribet tapi ya emang kalian harus effort gitu loh usaha kalau kalian cuma diem aja ya nggak akan berjalan sudah, sudah screenshotnya? Kalau sudah, silakan buku screenshotnya langsung di-drop saja di uh, grup kelas masing-masing, kelas saya dan kelas Pak Roby. Kalau tidak ada pertanyaan, saya sekali lagi mengucapkan terima kasih atas nama saya dan Pak Robi tim teaching pasar modal. Kalau ada pertanyaan, silakan langsung saja ditanyakan di grup masing-masing. Sekian dari saya dan Pak Robi. Semoga kalian sehat selalu, jaga, ke, uh, jaga diri supaya tetap aman dari COVID-19, oke? Okay? Sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Robi. Thank you Pak Robi. Oke, lanjut.